Dangdut Academy 5 ini langsung dari Ibu Siwi persahabat. perhatikan jadwal live konser The Akademi 5 babak 50-50 hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 20.30 WIB waktu Indonesia Barat dan hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan hari Kamis 8 September 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat perhatikan persahabat ya untuk jadwal live concert The Academy 5 itu dimulai hari Senin hari ini sampai dengan hari Kamis dan untuk jadwal jam tayangnya itu hari Kamis saja yang berbeda hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kita lihat juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Ibu Harsiwi Yang paling fomo dengan jadwal live konser di A 5 babak 50-50 Nih, saya spill jadwal minggu ini Dicatat hari dan jamnya ya, biar tidak ketinggalan Saksikan terus The Academy 5 hanya di Indosiar dan video.com Salam hangat, Harsiwi Ahmad Itulah info resmi langsung dari Ibu Siwi mengenai jadwal Live Concert DA5 babak 50-50 minggu ini Dan banyak sekali Persahabat ya warga konoh bertanya Kok Bilar yang nggak ada malam hari ini Kan sudah diupdate update nih persahabat ya, Berita terbaru dan info resmi Dari Bang Boril selaku manajer 3 jam yang lalu Menginfokan Lesti Bilar akan Tampil bareng di Indosiar Malam hari ini Untuk memberikan kejutan spesial Buat kita semuanya jadi Jangan bertanya kembali kenapa Papa nggak gak ada fix malam hari ini mereka berdua tampil bareng barang bersahabat, ya support, dukung, dan doakan yang terbaik semoga Leslar menampilkan penampilan terbaik dan semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan amin kemudian disimak juga persahabat ya vitamin sore hari ini kita dapatkan di live di Leslar aduh Bunda Lesti lagi mode on banget nih persahabat ya jualan Ini happy banget sama sang suami tercinta Yuk persahabat ya kita tentunya selalu mendoakan mudah-mudahan sukses terus untuk Leslar Apapun yang dilakukan mudah-mudahan lancar dan dimudahkan Momen ini pun diunggah kembali ya oleh aku Leslar si komik Ada kalimat caption juga yang dituliskan di unggahan ini Haha, buruan gabung di live tiktok Bunda Lesti lagi mode on Katanya tuh, Masya Allah Ini kebahagiaan yang kita dapatkan Di sore hari ini ya Pasti kalian ngakak banget nih Melihat Lesti Bilar Yang selalu tampil Gensrek nih persahabat ya Jualan aja mereka heboh banget tuh Dan kita lihat juga persahabat ya Momen berikutnya Ini momen Papa Bill lagi dikasih lipstick nih Oleh Bunda Lesti Aduh, ini bikin ngakak banget ya yang bapak Bilar dan bunda lesi selalu paling bisa bikin kita happy masya Allah dan kita lihat persahabatnya banyak tanggapan komentar salah satunya dari akun umu Zahra 24 mengatakan malah jatuhnya kok cantik ya katanya itu aduh didandanin oleh bunda Lesti makin cantik banget tuh bapak bapak B. luar biasa ini keren banget selain kegembiraan dan kekiutan yang selalu diperlihatkan oleh Leslar, tentu kemesraan pun Romantisan selalu diperlihatkan dong oleh Lesti dan bila Perhatikan deh persahabat Masya Allah Masih di momen yang sama Saat berjualan Lesti dan tentunya selalu mesra dan selalu romantis Perhatikan deh tangannya Papa Bi Merangkul Bunda Lesti kejora Masya Allah Bahagia terus yang tetap Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, Henti-hentinya mendoakan yang terbaik Dari idola kesayangan kita dan untuk berikutnya juga bersahabat Bang Mimin akan menginfokan mengenai polling sementara Demas Maskar Melon Celebrities 2022 Alhamdulillah, idola kesayangan Rizky Miller masih menempati posisi pertama Dengan perolehan voting 4872 votes Sedangkan di nomor 2 masih diduduki oleh Rangga Azop dengan perolehan voting 4762 votes, ini beda tipis banget per sahabat sama-sama ya, terus kompak warga Konoha dukung Rizky Bilar sebagai The Masked Garmin Male Celebrities 2022. Semoga dukungan kita semakin banyak dan kita semakin kompak serta solid ya. Men-support Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu cedokan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan info-info terbaru Dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh